serta klik tombol notifikasinya para sahabat, tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada, untuk kabar terbaru di sore hari ini akhirnya vitamin bahagia kita dapatkan dari idola kesayangan perhatikan para ke keunggahan pertama Wow, langsung disuguhkan vitamin bahagia lewat BBL dan Papa Bilar Hari ini persahabat ya, kita disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa membahagiakan BBL lagi bersama Papa Bilar, Masya Allah Ini cute banget, BBL lucu dan mengemaskan persahabat ya Masya Allah Semakin hari semakin pinter, mudah-mudahan sehat dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Momen ini pun persahabat dari pas kembali oleh akun Leslar underscore C. banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan dari para sahabat. Iya ini dari akun Yulianto underscore Endah mengatakan. Wah ternyata seorang rezeki bilang Gak mampu beli celana pendek ya kasihan besok aku kirimin ah mereknya Fendi semoga dia suka aduh tentang-tentang bolong-bolong semua nih bikin salvok Mama Leslar pastinya bersahabat ya dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari aku Yunie underscore ARTH mengatakan masya Allah abang L semakin anti terlove love nih ma abang L masya Allah banget ya memang selalu membuat Leslar bahagia masih melihat BBL yang semakin aktif Yang semakin pintar Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh Seperti keinginan kedua orang tuanya Berikutnya persahabat kita lihat juga Aduh makin nambah cute Ketika BBL diajak Main piano oleh Papa Bilar nya luar biasa Keduanya persahabat, ya, Masya Allah Mudah-mudahan Sehat selalu bahagia selalu dan Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik Berikutnya persahabat kita lihat juga Ini di momen spesial Leslar Lesti Rizky Bilar dan BBL persahabat ya. Lagi jalan-jalan sore sepertinya Lagi di dalam mobil Aduh Masya Allah Kali ini BBL Bersama Papa Rizky Bilar sahabat, ya, Tuh luar biasa Pokoknya idola kesayangan kita Selalu membuat para fans bahagia Alhamdulillah Persahabat ya, happy banget nih Para warga Konoha Melihat vitamin yang disuguhkan Oleh idola kesayangan kita Berikutnya perhatikan juga Ada sebuah unggang spesial Di igasnya Bang Lintar Lintar ini mendapatkan uang persahabat ya, Dari Bang Dede Prawira Wow rezeki lintar memang gak kemana Persahabat ya Berkah barokah untuk tim mudah-mudahan Selalu kompak dan solid Memberikan kejutan Dan vitamin bahagia untuk Kita semua Dan selanjutnya juga persahabat perhatikan diunggah igns nya Bang Ariel Dua jam yang lalu ini persahabat mengunggah Sebuah falsingan momen Video call bareng Adlin Persahabat ya ternyata mereka lagi rindu nih Sampai teleponan lewat video call Mudah-mudahan sehat selalu Untuk tim Dan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga Dengan baik Kita masih menunggu kejutan Dan kabar terbaru berikutnya Persahabat, Jangan kemana-mana total stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate Dan terhangat berikutnya dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh